Bicara tanpa ruang dan waktu, bicara tanpa konteks, bicara tanpa koordinat. Tidak ada hukum yang permanen, kecuali dari Allah yang kode-i. Tuh, apa meneliannya? Muamuduro ini presiden siapa yang mesti? Menurut Muamuduro, presiden Indonesia siapa? Udah oh, tentu, Pak. Udah tentu, lo yang tiap malam tampil di TV beda-beda, yang presiden paling terkenal itu Harmoko zaman orde baru kok terkenal lihat dia hafal harga lombok dia hafal harga minyak, dia pasti presiden dia. maksudnya, Yudhoyono menjadi menteri penerangan, lah ikan mesti untuk laporan seorang menteri liane ngomong harga gizi semen lagi, ya mesti orang-orang merku apa nih kok rumah sana singkat ukurannya adalah siapa yang sering tampil di TV dialah yang presiden menurut ukurannya a. Ah kuih presiden ternan pak itu presiden menurut orang Madura yang pakai ukuran bahwa yang tampil lebih banyak dialah yang presiden tuh terus aku takut Pak Harto siapa Oh lain Pak dia Raja Pak jadi aku kini bergaul ayo sing ombo satu sama lain tuh. makanya kita latih tapi tidak haram tadi haram itu kalau dimakan Anak gue meng, so -so. <tuk> <dong> mau <kawasu> <tuk> ya, aku ngelakuin yang mana ya, forever. Gua babi orang masal, gak gak ngelakuin. Aliani dong gue wasul, gue ngelakuin. Gue babi dewe, apek lagu yang al dan aku, apek lagu yang nol sembani, apek tenang, apek sembeng aku nih, nol seneng aku. Yo, kolek babi ditonton gak ya, aliani eh. dong gue wasul ya. Bengkok babi oh dasar! Nah, ya, saya tolong sekalian. Ini tadi kalimat saya ada kata asu babi itu miso, kata? Enggak tahu, saya ini menjelaskan sesuatu. Itu menjelaskan sesuatu dengan pengandaian-pengandaian dialog atau adegan. Orang jurang gerono kata asu ki, miso <imbap> biar terkoyak Kurasa suwe loh, kerasan wuriq gue yang gue sempit terus. anggur gue asuh aja lo jantung, lo rono liwat beringat su asuh, lo rono. liwat UGM asu. wah ini. Asuh suwe gue lo jantung, tergantung kata asuh pirro setino nanti. Gitu. Jadi mulane gue ikut tatak ya, karena hidup ini tidak berlangsung menuruti kemauanmu. Yang dituruti kehidupan adalah kodo dan kodar. Ini saya nyempil dikit. Koi iso munafik gusti Allah Berjuta-juta orang munafik kepada Allah. Pura-pura muslim padahal kafir. Pura-pura ibadah padahal untuk nutupi malingnya. Kan gitu kan? Bisa. Kamu bisa meremehkan malaikat. Kamu anggap malaikat tidak ada di sini. Mana malaikat mana buktinya? Tidak bisa dilihat secara empiris. Malaikat tidak ada. Kamu juga boleh meremehkan nabi-nabi dari Adam sampai Rasulullah SAW. Kamu boleh menganggap Quran tidak penting. Yang lebih penting adalah buku kurikulum. Boleh, silakan. Ya, kamu, apalagi. Allah malaikat kitab Nabi sisi meneng. Rukun Islam, eh, rukun Iman? Hari akhir. Hari akhir. Hari akhir. Hari akhir kok anggap khayal ya ora apa-apa. Ning kowe ora iso nolak sing siji, sing keenam. kodo dan godar Gue ora iso nolak Sak karep-karep Gusti Allah kowe dijolokke karo sapa. Sak karep-karep Gusti Allah kowe matine kapan. Sak karep-karep Gusti Allah kowe badhi ora meneng-meneng untuk cah wedok ayu. kawen makiyah. <tuh> ya ta terserah Allah maka saya bergantung kepada kodok dan kotor jelas ya mas ini teorinya ya karena saya menanam padi tumbuh apa tidak Allah yang menentukan Alhamdulillah kita ini di Makian Alhamdulillah lagi ini omboh sembarang lagi omboh tadi gue jauh rasa stres nih Indonesia 2019 gue jauh siap gue ales paling menunggu gue yang gitu kan as gue meneng paling as alu ichen bodoh si milik oh paling menunggu kita masuk lubang kok berkali-kali lubang yang sama kan paling menunggu nah orang kaget ya toh begitu pengumuman iya toh orang kaget Ku. terus biasa urapi pekok yang ini kan terus biasa itu oke jadi saya teman-teman sekalian kalau kembali ke tayl tadi anda jangan jangan juga salah menganggap saya dengan pemahaman otoritas dan kapabilitas atau abilitas yang keliru Jangan dipikir kalau saya mendoakan anda, yang berlaku adalah doa saya. Jangan dipikir, ini aku nyebul banyumun, yang berlaku adalah hal yang aku nyebul. Yang berlaku apa? Kodo dan kotor. Jelas ya? Jadi kue ojo ngarane aku, gusti Allah. Ojo ngarane aku bisa ngabul ke, ojo ngarane aku bisa ngai berkah. Nah saya kini kadung ya, saya kini dinti cak nyewon berkah. Berkahnya wak ku, Berkah itu wak ku, Gusti Allah yang kau tak jaluk, kaya paling kuno aku nah sekarang sudah ada loh orang yang kuih orang melu pengajian, orang untuk berkah kuih orang yang kuih ngomong kuih lho sampein quran berkah jadi saya tidak bisa memberi berkah kepada anda wong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hu itu Allah bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini berkaitan kuahku berarti wabarakati wabarakatuh, atau wabarakataka Wabarakatak. jadi jelas ya mas jangan keliru memahami saya atau siapapun dan entah ustadz, entah pemimpin entah siapapun jangan salah memahami ada yang tingkat kod i quran jadi quran saja ada yang kod i ada yang discussable ada yang ada yang bisa didiskusikan dan ditafsirkan. Misalnya tadi ayat yang mengharamkan hal, ha, ha, ha, musik haram itu, yang mengharamkan musik itu diambil salah satunya dari istilah apa eh, lahwal hadis. Jadi ada kata Allah manusia itu yang ngomong sia-sia, melakukan mengungkapkan sesuatu yang sia-sia. Kui, apa maksudnya sih sia-sia kui? Jirono kiai menjawab kui maksudnya nyanyian. Diderahkan nyanyian garam, loh. Ungkapan yang sia-sia itu kan bisa ditafsirkan beribu macam. Kamu boleh menafsirkan ungkapan yang sia-sia, lah hadis itu adalah musik boleh, tapi jangan memaksakan kepada orang lain. Asal ini Arab dituruti, pidato presiden ya, insyaallah wal-hadis. Tahu sih hadis semua bisa jadi kuncinya di sini. Quran sama tafsirnya itu jangan disamakan. Itu kan tingkat tafsir, bawalah wal hadis itu, ungkapan yang sia itu adalah nyanyian. Besarnya berarti Arab Saudi, orang dia laku kebangsaan. Biaya jadi naik ulang tahun kemerdekaan Arab Saudi, meneng Yeah. Angin tuh menang. Soalnya ini angin nganti melaku unjukunak no godeng tuh si si si musik itu. Arab gentut ditahan. Soalnya ngentut kan musik. Iii. itu kan musik. Itu enggak mas? Nenek saya itu sering pertandingan gentut sama ayah saya ayah saya habis panen lunggu wang loro karo mbah kulanang terus ayah mbah ini kan sangat akrab dan karo lunggu kursi gini terus meneng-meneng ngentut tut tut terus mbah kuliwat seng wedo mat, ayah saya itu namanya Muhammad mat mentut kok koyok ngunumat layak nopo mak, mak ini loh ini lho mat ngentut tuh coba wosko oh Aku seneng kenal kadekanku. Aku seneng sama orang-orang tua tukur. Oh, nolong, mbahku, bah, bapakku pertandingan itu apa banget tuh, mas? gue apa ya lek gue? Itu bagian dari kemesraan, cinta kekeluargaan atau tidak? Asal kita kok doleh hukum yang haram menunda. Ya, orang saya kok doleh hukum hukum mesraan kok Bayangkan kakek saya yang lain lagi yang dari ayah saya itu. Kering <Nimir> luar biasa. Kereng, kerengnya sekolah malaikat Malik menurutnya. Nyapura resi orang diakuana. Coba. Yang bagus menurutku. Keringnya luar biasa. Ono anak kok duitnya urunan kelas tidak segera dikembalikan pada hari yang dijanjikan. Sambil Sabuk nanti pedat satu sabuk, nanti bidu-bidu biru kan. Eh. Wah, uang bian nampol tenang pelanggar HAM. <SILENCIO> Suatu hari, anaknya Mbah saya, adiknya ayah saya, itu melakukan pelanggaran menurut Mbah. Terus ayah saya sebagai gubernur jenderal, sebagai yang tertua dan koordinator dari semua keluarga itu, dipanggil sama Mbah Nu, Mat, Nge Mbah Abah. Lut itu Lutfi adiknya yang kecil. Lutfi ku kan dah nonopo, anu ojo sampai anu. Terus ayah juga tidak tanya enggih mungkin kulah anu nih. Terus dah Perresto sudah dipeseni untuk menganu si Lutfi tadi. Beberapa hari kemudian ayah saya datang lagi kan rumahnya kira-kira tiga -kira kilometer dari Mentora Kesumamito. Ya Pak Mat, Lut wes ke anu, ah? Kaget lah Lydia. Terus jawab saat ketemu enggih enggih ampun kuliah Anu, kon aku nak Anu noco Anu po, ampun kuliah Anu, terus ya bak Yowes nak sekolah Anu. <lipun> <lipun> Coba masalah bisa beres lah hanya dengan kata Anu, Anu ini kok lagi tegang ya. <lipun> <lipun> <lipun> <lipun> Itu yang sekalian oke ya, jadi teman sekalian. Anda ukur. Kalau anda tidak punya kapasitas, anda jangan ngoyak melebihi kapasitas anda. Kalau anda tidak punya otoritas, anda jangan melanggar batas otoritas itu dan seterusnya gitu. Yang inti maksudnya ya, kayak saya ini jangan dianggap siapa-siapa kecuali teman dialogmu, betul Karena yang namanya upama saya ini Ustad, upama saya Kiai. Apakah saya punya otoritas kepada anda? Punya anda? Saya kini misalnya, kue tak beat, juru kue gelem, ini ya. ini ya. kue anak buahku, kue dari muridku, kue santriku, misalnya ya. Terus sok-sok depan karung Gusti Allah di Yaumil Hisab, Saya bisa nolong kamu ndak? Saya bisa nolong anda ndak? Di depan Allah aku bisa menolong kamu ndak? Tidak bisa bang? Nah, kok kamu mau jadi santri saya? maka saya katakan di setiap naaknya kamu jangan mensiapa-siapakan saya kalau perlu jangan usah percaya sama saya wong saya kesini ini tujuannya supaya anda percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu asal hubunganmu sama Allah sama Rasulullah itu fix maka hidupmu Insya Allah kurang oke okay di dunia tidak masalah yang penting di ujung keabadian di akhir nanti anda Oke okay. lebat bersama Allah subhanahuwa ta ya, ya. oke okay. Amin, ya rabbal 'alamin.